semuanya ketemu lagi dengan saya dan saya sudah berada di workshop terbesar sejagat raya <laughs> ya tepatnya di depan mobil saya Datsun Go dan ini sudah dibongkar bumper depannya kita mau lanjutin bongkar bongkar lagi kalau pengen lihat bagaimana bongkar bumper depannya ada videonya di atas bisa diklik aja linknya jadi saya mau bongkar terkait dengan problem AC ya sudah enam tahun umurnya mobil saya dan jebol juga akhirnya hasilnya biar nggak bikin kantong kita jebol juga kita kerjain sendiri aja cukup dengan dana yang sangat murah problemnya pada saat mobil pertama kali dinyalakan itu aslinya dingin tapi setelah beberapa saat kemudian hanya keluar anginnya saja jadi sudah nggak dingin lagi kemudian mobil dimatikan tunggu beberapa saat ya dinyalakan lagi, AC dinyalakan dingin lagi AC nya setelah itu keluar hanya angin doang, dinginnya enggak seperti itu terus sampai beberapa hari kemudian sampai akhirnya enggak dingin sama sekali, hanya keluar anginnya doang dan mari kita coba percaya sendiri apakah saya mampu melakukannya ya? Mari kita coba Kita cek satu persatu Tapi sebelum itu semoga semuanya Dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia Dan jangan lupa ngopi hmm. Oke okay, let's go Kalau tidak keberatan Boleh dipencet tombol subscribe nya Gratis Ikhlas bagi anda, halal bagi kami Oke okay. Untuk mengecek apakah ada Arus yang masuk ke magnet kuat ini kita harus kalau saya menggunakan amperemeter ya saya menggunakan amperemeter digital ya. yang seperti ini yang murahan aja yang penting bisa mendetek, ya kemudian ini konektornya kita cabut, ya, konektor kita cabut ini adalah konektor yang eh, ada aliran arus menuju ke magnet plat ini kabelnya ini kabelnya nah kita cabut nanti kita lihat apakah di sini ada ada arusnya apa tidak kalau ada arusnya berarti seharusnya normal kalau nggak berarti kalau nggak ada arusnya berarti nggak normal caranya begini yang positif yang positif kita masukkan ke sini yang saya terminalnya ya kita colokan kemudian eh untuk lain <gir> jadi kita arah ke putar ke area DC volt di volt 22 ampere saja 22 ampere ya 22 volt hmm, coba kita sambung ke jody ya, ada apa enggak Ya, ada sekitar 14,32 volt artinya ini normal artinya masih ada arus yang masuk ke uh, magnet plat nah sekarang sekarang kita coba konekkan apa yang terjadi bergerak nggak magnet platnya berfungsi ya ya dia berfungsi Kemudian kita coba, kita kasih RPM yang tinggi. Kita naikkan RPM-nya, apakah eh, masih normal apa enggak Seharusnya kan normal. Ya, ada suara terputus cetek itu dia terlepas, putus, nyambung lagi, tenaga nyambung lagi, putus nyambung, normal cahaya apa ya Aduh kemudian kalau mau ngecek apakah apakah kompresor bekerja atau tidak bekerja dengan benar atau tidak yaitu dengan mengecek dari selang ini nah, kalau selang yang besar ini dingin dan ngembun nah, ini ngembun nih, ini ngembun berarti tandanya kompresor bekerja dengan baik dan ini panas. Nah, dan ini dan ini enggak enggak nggak ngembun ya. Kalau ini udah enggak ngembun berarti udah AC-nya enggak dingin. Berarti ada bisa jadi ada masalah di kompresor atau freonnya bocor. Okay. Ini sekarang setelah saya tunggu kurang lebih sekitar ada 10 menit ini magnetopnya sekarang tidak berputar lagi. Tidak nggak nyambung lagi. Ya, tidak nyambung, sudah terlepas magnetnya. Kita lihat apakah dia bisa nyala lagi atau enggak. Kalau enggak bisa nyala lagi, berarti memang benar ada masalah. Sekarang saya coba AC saya matikan. ya saya matikan RPM nya turun saya nyalakan lagi harusnya magnet kuatnya bekerja lagi nah tidak terdengar suara berarti magnet kuat tidak mau bekerja lagi benar kan? Magnet plat nggak bergerak, ya nggak berputar, nggak nempel, artinya magnet platnya nggak bekerja. Nah, setelah magnet plat ini nggak bekerja, sekarang kita lihat apakah ada arus yang masuk atau tidak ke magnet plat ini. Untuk ngecek kita harus melepas melepasin, hati. Kita tekan ini, eh uh, Pakai tan, kita pakai tan. Nah, ini kita tekan cabut. Sekarang kita cek. harusnya masuk apa enggak harusnya ada karena ini masih RTM-nya mesin masih tinggi artinya itu eh, masih memberi perintah untuk magnet AC bekerja atau bekerja dan ini ke positif yang ada terminalnya dengan merah hampir kemudian ini ke body enggak ada arus yang masuk. Tuh, ada 0. 0, 0 010, satu, Oke. Okay. Sekarang kita periksa. Apakah ada yang putus sekring ya? Kita matiin dulu mobilnya biar enggak berisik. Sekringnya AC itu tempatnya di sini. Box sekring AC itu tempatnya di sini. Kita buka, ini ada tiga. Nah, satu sebelah sini, ada klipnya. Ada sebelah sini, sebelah sini ada klipnya. Tiga sebelah sini, sebelah sini dan sebelah sini. Kita tekan, kita tarik ke atas. Nah sudah terlepas. Uh, ini ada gambar-gambar sekring. Ada gambar-gambar sekring juga. Cuman bukan di sini tempatnya, tapi tempatnya ada di sini, kotak yang ini. Nah, untuk lepas ini, ini ada klip lagi. Kita juga keluar tekan begini, angkat dikit, ganti yang sebelah kanan. Tekan, nah ini terlepas. Kita angkat dikit, ini udah saya lepas-lepas. Ini klipnya nanti kalau ngangkat ini, nah terlepas kan? Nah, jadi... Di posisi relay AC itu ada di mana Nah kita baca sebelah sini ini ada 12345 ada banyak nih kita cari yang tulisannya ACcom nah ini tulisannya ACcom mungkin AC kompresor atau AC komponen ini 10 ampere kalau kalau kita lihat gambarnya di sini kita sesuaikan saja dengan apa yang di sini kita lihat. Nah, nanti kita lihat sakringnya. Asiko berada di sini nomor 3 dari atas 1 2 3. satu dua tiga 10 ampere itu yang warna merah. Kelihatan apa enggak di kamera? Hmm. Oke, kita cabut. saya nyabutnya pakai tang aja. Harusnya ada alatnya sih. sakringnya, ya ini sakringnya. ternyata sakring ini, ini putus. sakring ini putus. ini adalah sakring magnet plat. ini putus. kita buktikan dengan, dengan kita buktikan dengan, kita cek di avometer dengan pakai ini nih pakai apa namanya buat ngecek dioda nah kalau nyambung berarti nol ya kalau nyambung itu nol shoot, kelihatan nggak di kamera, oh kelihatan kalau nyambung itu nol kalau nyambung, nyambung itu nol kita cek harusnya pakai tes pen DC enak nih sampai gosong ini, ini. Saya yakin ini putus. Sebelah sini ternyata nggak nol, berarti nggak nyambung, alias putus. Ya, artinya ini putus. Ya, ini putus. Sakingnya putus. Karena putus, harus kita ganti yang baru dan kita buang. Oke. Okay. Um. Kenapa putus? Kenapa putus? Kita kembali ke magnetlat atau kompresor. Jadi kenapa putus? Saya nggak tahu ini normal atau enggak. Tapi ini panas banget tadi waktu saya ngelupas ini. Ini panas banget. Ya. Apakah karena magnetnya yang panas ketika dialiri arus yang akhirnya membuat sekringnya jadi putus. Ini tadi panas banget. Ya, berarti sudah jelas tadi arus yang gak masuk ke sini karena sekringnya putus. Kenapa sekring putus berarti ada yang abnormal. Abnormal berikutnya adalah ini panas banget. Ini panas banget. Oke. Okay. Uh, Oke okay lah, artinya saya mau ganti magnet klatnya. Ya, ini juga panas banget ini. Uh, panas banget ini magnet klatnya panas banget. Mungkin karena ini abnormal ya abnormal akhirnya karena namanya lilitan dibuhi lilitan dikasih arus kan jadi magnet kalau gagal kan salah satunya juga akan timbul panas juga nah panasnya ini mungkin jadi beban yang berlebih akhirnya fuse nya putus nah makanya pengen saya ganti saja ini ini mau saya ganti yang baru oke okay kita mulai proses pembongkaran magnet klub jadi sebelumnya saya belum pernah bongkar ini sama sekali hanya nonton di youtube-youtube aja baca-baca artikel saya mau coba praktekkan apakah saya bisa membongkar apa enggak yang penting yakin dan kita awali dengan bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai bongkar, kita lihat dulu seperti biasa. Mana yang ikat bautnya? Baut yang ikat ini untuk lepas ini, ya, eh, karena ini space-nya cukup dikit di sini-sini, kita harus melepas ini supaya nanti bisa gampang lepasnya pakai tracker, ya. Yang ikat ini ada satu, dua di sini, tiga di sini ini untuk lepas ini, tapi sebelum ini masih panas nih tapi sebelum itu kita harus kendorin dulu melepas ini juga nih kendorin ini tensionernya tensioner si pemberi tensi kayak tekanan darah tinggi ya tensi ini kita kendorin supaya ini bergerak mundur kalau ini bergerak mundur nanti jadi beltnya kendor ya jadi saya belum pernah bongkarin sama sekali kita perlu cari kunci Kuncinya berapa ya? Dua belas, empat ya? 14 sudah. nih kita buka dulu potensior yang bikin ini jadi kencang bergerak ke sana. Kita bikin bergerak dia mundur. Kita bikin dorin. Oh, salah. Checking it twice I know where you've been I smell the scent And you're looking at yeah. pasangnya. Nah, panas banget ini. Wah baterainya juga mau habis lagi. Baterai kameranya. Ih, putarannya juga masih bagus, putaran kompresornya masih lancar. Sekarang terlanjut buat bongkar ini, ini dan ini udah terlepas. I've been watching you with dark eyes every night Counting up your sins, I keep a list and checking it twice Know where you've been? I smell the sin. And you looking Checking it twice. I know where you've been. I smell the sin, and you lookin' nice. ini buat ngambil 0, 119.000, berapa lepas? 119.000 untuk Kita buktikan apakah kita untuk melepas manfaat ini dari tempat. Ya. Ini ya. cukup sih Baru kalau Ya paling murah Tahu banget kita coba dulu ya Apa kek Apakah dia mampu untuk membuka menduka menduka apa adiknya maksa klat nyari kesulungan okay. oke tak pencengit dengan semua ya oke okay. Imagine you were dark eyes every night Counting up your sins, I keep a list and checking it twice I know where you've been, I smell the sin and you look at night, yeah trackernya berhasil lewat melepas ya cukup mudah nggak terlalu sulit trackernya cukup kurang juga harganya kalau nggak salah sekarang kita lihat yang maklilat yang baru yang saya beli bedanya apa dengan yang bawaan asli Dacun oke lanjut ya ini yang sudah kita bongkar tadi ya ini yang sudah kita bongkar tadi maklumat pelatnya yang lama kondisinya seperti ini ini pelatnya sudah cekung banget ini sudah mulai tipis lah ini terburang sekitar Keluar ini ya, coba saya ukur ini ketebalan Ini perkalian awalnya sekitar berapa ini? 6, 6,6 pada awalnya. Dari sini kok ya, dari sinilah salah itu. Perkalian awalnya itu 4, 4,6 sekitar 4,6. Ya dan sekarang dari tipis habis tinggal 3,2an 3,15an ya dari 4 turun banyak banget nih jadi juga ini juga udah mulai menipis sebenarnya yang lama itu seperti ini ada kode M-nya kemudian pulinya ini pulinya bulinya juga bulinya juga sudah mulai aus bagian sininya karena sering terbenturan dengan tempatnya jadi kalau pakai tempat itu aktif ya ini ikut putar eh ini ikut ikut ya, jadi lama-lama habis aus juga ini ya. dan kondisinya eh, ini juga agak-agak serot sih ini sampai oblak dan sudah banyak berkarat juga kemudian untuk magnetnya sendiri ini kondisinya seperti ini e, mungkin lilitannya yang bermasalah kali ya Nah sekarang Bagaimana yang baru jadi yang baru saya beli itu adalah dari sini dari ST gambar apa itu akal ya STL stronger brand dan oh, yang kuat critical value bernilai hebat gambarnya mobil truk sama beko ya bener nih kalau critical value jadi ini saya beli harganya di Tokopedia sekitar 265-260 saya lupa ya sekitar segitulah ya ini ada Tulisannya ada sudut satu bis, bukan Kemudian, kalau yang ini saya baca itu untuk kompresornya, ini dari Valeo. Nah, untuk Valeo itu magnet laknya, kemarin coba tanya di Jasutra, untuk yang merek Valeo harganya satu juta. Kemudian, untuk yang di online paleo itu harganya 360 ribuan dan ada merk lain ini harganya 260 ribu jadi kenapa saya putuskan beli yang ini pertama insya Allah saya bisa bongkar pasang sendiri ya. jadi kalau ada apa-apa nanti ya dibongkar sendiri ya. terus kemudian yang kedua selisih harga di bengkel di jasutra itu dengan di online itu cukup cukup tinggi ya di jasutra se 1 juta di online 360 terus antara yang ini dengan Valeo online itu ini 260, 5 uh, Valeo di online 390, selisihnya cuma seratus ribu Val, antara Valeo dan jasutra selisihnya hampir 700 ribu jadi saya pikir jangan-jangan yang pertama uh, Valeo yang di online itu yang abal-abal juga <tuh> yang KW juga atau yang dijelaskan setelah harganya ketinggian yeah. tapi memang rata-rata harganya value di online itu 360 tapi coba saya beli yang ini dulu nih yang 260 ya sekalian buat belajar aja ini pertama kali baru buka oke kita buka isinya seperti apa nah isinya itu kayak gini nih. nah isinya kayak gini ini magnetnya Ya, ini magnetnya yang lama mana? nah ini yang lama uh, diameternya diameternya sama ya coba kita gandengkan oh ini berasa lebih besar apa mungkin udah aus ya, ini berasa lebih besar yang baru terus kemudian uh, bagian ini ada sedikit berbeda di bagian yang keluar dari lilitan Ini sama itu body masanya. Terus di sini ini ada cowakan ini enggak ada. Tapi di sini juga ada dagu ini sebagai positioning nanti. Dagu ini sebagai pemasangan. Ini ada lubang sama ada lubang. Ya seperti ini untuk yang konektornya konektornya sama ya jadi nanti cocok udah dipasangkan di di sini juga cocok nanti sama kemudian untuk yang pulihnya nah pulihnya ya beda sih 4 sambungan ini 5 itu 2345 itu 2345 ini ada 4 sambungan ini ada tuh 2345 empat sama kemudian ya ini pasti sama ya ukurannya ini juga juga sama yang membedakan adalah bearingnya ini bearingnya bearingnya ini dari japan Wah, dari japan dari ns ns ns rp nsk dari nsk ukurannya kalau dari yang yang baru itu bearingnya dari dari mana <tuk> <tuk> dari tadi di sini <tuk> bearingnya kalau ini dari NSK ini dari tulisannya dekoder 001 ff kemudian ini naili Naily apa yang enggak tahu ya yang tahu boleh komen lah ini dari Naili okay, ininya juga sama semuanya dimensi ya ini lebih, lebih lancar Tuh, lancar deh. baru sih wajar kalau ini ini lebih agak seru okay, sekarang kita ke ma ke platnya platnya mana tadi yang lama Ayo. nah platnya kalau yang lama Platnya kalau yang baru ini terlihat lebih kencang Iya <laughs> baru uh, sepertinya terlihat lebih kecil iya benar lebih kecil memang yang baru diameternya luar kalau untuk ini pinnya lebih kecil, tiga sama di pin ini juga sama di keling tiga, ini juga tiga bedanya bagian sebaliknya Ya, mirip lah. Kalau ini mungkin lebih besar, ini lebih kecil. Ini disambung dari 473. Waduh, dukungannya ini dukungan dari 3,1,2,3 ya? Kemudian, kalau kiri ini ketinggiannya harusnya sama. Ya, sama, berarti nanti seharusnya bisa dipasang. Oke, itu doang bedanya jadi nanti yang baru ini begini ya pas lah oke saya kira cukup seperti itu kita lanjut untuk proses pemasangan oke kita lanjut ke proses pemasangan, pemasangan yang pertama adalah pemasangan tabletnya berarti di nah ini ada ada debu namanya ada jenilan jenilan <SILENCIO> ini kita cantolkan di sini nah, ini sudah cantol kemudian sorry yang saya jual kemudian juga dalam pembelian tadi lupa kasih ini yang juga kliknya Wow. you yeah. Ya, lama. tangan ya money, ya. oh, ini nanti jangan lupa nih yang diambil nanti sini. Berhasil, berhasil, berhasil. Masang ini ya. Platnya ini ini harus pakai spring. Standarnya standar. Dibawanya di bawahannya dikasih spring banyak nih. Ada 6. Tahu oh, kenapa banyak? Tipis-tipis. Jadi makin lama kalau materinya tipis, akan makin jauh jaraknya nya dikurangin. Ini akan saya coba saya pasang semua. kan enggak celahnya ini belum nentangin sih Ini ada celah, sekitar ada jelasnya. ada celahnya segini nih oke kita sekarang hai, ini ke sono ini tantangannya susah hai, hai, belum itu kita ambil ininya dulu nih.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 nah ini nanti kan jadi jadi dudukannya ya supaya bisa dipasang di sini. kemarin udah belanja 10 Ampere ya. Udah belanja apa namanya? sekring di jasa sutra. 5000 harganya satu. lumayan ya. Tuh habisin sekring banyak nih kemarin. Ini habis saya pakai di sono. Ini gosong nih mati saya pakai di sini Rusaknya. Ini kayak 51. 15 ini. Good. Sudah terpasang, ini yang kosong kemarin pakai di sini nih. Headlight, headlight, headlight, headlight, headlight, headlight, oh, headlight, oh, headlight, headlight, headlight, sekarang kita coba dulu untuk menyalakan ac nya dan headlight, headlight, headlight, headlight, kamera saya taruh di depan headlight,